Pasangan yang ingin menikah biasanya memilih gedung, restoran, hotel atau menggelar acara pernikahan di rumah. Namun berbeda dengan pasangan pengantin yang satu ini nih. Bukannya di hotel atau gedung, mereka lebih memilih genteng rumah untuk membangun panggung pelaminan pernikahan. Hah? Gimana tuh? Pengantin yang menggelar pernikahan di atas genteng ini viral setelah diunggah oleh akun TikTok at 15 ia memperlihatkan momen fotografer sedang mengabadikan pengantin wanita dan pria di atas pelaminan yang berada di atas genteng. Dalam video yang berdurasi 20 detik itu, terlihat dekorasi pernikahan di atas gedung yang serba rastik warna putih. Kedua orang tua pengantin juga terlihat duduk di atas pelaminan yang berada di atas atap rumah. Video pernikahan di atas genteng itu sudah ditonton lebih dari 1,6 juta views warganet rata-rata bingung melihat pelaminan yang ada di atas genteng. Akun TikTok Zoom Makeup, Underscore 15, menjawab pertanyaan warganet yang penasaran dengan pernikahan di atas genteng tersebut. Dia menjelaskan soal dekorasi pernikahan di atas genteng tersebut yang dikatakannya aman untuk dipakai foto bersama. Zoom Makeup kemudian mengunggah video selanjutnya di TikTok yang memperlihatkan tamu undangan yang berada di bawah panggung pelaminan sedang menyantap makanan ia kagum kepada tetangga sekitar yang membantunya usai merias pengantin. wah, ada-ada aja ya. selain pernikahan unik yang digelar di atas genteng tersebut, kali ini ada juga sebuah pernikahan aneh nih yang dialami oleh seorang wanita bernama brocarde mengaku telah menikah dengan hantu. wah, gimana tuh? penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Awalnya ia ingin menikah dengan gaya klasik di gereja, namun dia kesulitan mencari lokasi pernikahan karena selalu ditolak oleh pihak gereja. Wanita 38 tahun ini bercerita bahwa dia sempat diusir dari gereja, bahkan diancam akan menjalani pengusiran setan saat mencari tempat pernikahan. Saat itu yang diinginkan Brokarde hanyalah upacara pernikahan dengan dekorasi serba putih dan dihadiri orang-orang terdekatnya. Dalam undangan pernikahannya, Brokarde mempersilahkan semua arwah, orang yang masih hidup maupun sudah meninggal untuk datang. Tapi kemudian rencana Brokardo untuk menikah di gereja berubah karena Eduardo, hantu yang kini menjadi suaminya, merasa tidak nyaman berada di gereja. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah di gedung biasa. Wanita yang berprofesi sebagai penyanyi gotik ini, pertama kali bertemu dengan Eduardo tahun lalu saat dia menunjukkan penampakan di rumahnya. Brokardo menyebutkan bahwa suami hantunya itu dulunya berprofesi sebagai prajurit di era Victorian. Brokardo mengaku dia dan Eduardo punya cara unik untuk berkomunikasi. Dia bisa merasakan kehadiran sang suami lewat sensasi panas dan dingin di sekujur tubuhnya. Wanita asal Oxfordshire Inggris ini mengaku dilamar oleh hantu Eduardo pada November 2021 lalu. Kala itu dia menemukan cincin berlian di bantalnya setelah keduanya bertengkar. Brokardo mengaku itu merupakan lamaran paling romantis baginya.